Legenda Goa Sentono Asal-usul terjadinya Goa Sentono di Samenden dan Desa Pangulu Zaman dulu tersebutlah kisah ada suatu padepokan kecil yang bernama Padepokan Giri Seto Yang dipimpin oleh Ki Sentono Ki Sentono adalah bekas prajurit Majapahit yang melarikan diri di saat terjadi perang saudara memperebutkan kekuasaan dikutip dari bloranyus.com. Kradenan salah satu cara paling efektif untuk belajar sejarah adalah dengan berkunjung langsung ke situs sejarah. Tidak sedikit situs sejarah yang ada di Kabupaten Blora. Salah satunya adalah Gua Sentono yang berlokasi di Dusun Sentono, Desa Mendendrejo, Kecamatan Kradenan cara belajar sejarah lokal dengan berkunjung langsung ke lokasi tersebut. Salah satunya dilakukan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Kradenan FKMK dua hari ini, Rabu Kamis 22-23, 01. Kami mengajak siswa SD Negeri 2 Mendenrejo untuk terjun langsung ke lokasi. Tujuan kami untuk memberikan edukasi tentang sejarah lokal, yaitu Gua Sentono. Sehingga, kesadaran sejarah akan dimulai sejak di bangku sekolah dasar, terang penanggung jawab kegiatan Ahmad Sudiro. Menurut Sudiro, lokasi Gua Sentono dipilih sebagai tempat belajar sejarah lokal bukanlah tanpa alasan. Alasan pertama, karena tempatnya yang dekat dengan sekolah para siswa. Dan alasan kedua adalah Gua Sentono merupakan salah satu lokasi bersejarah yang harus dilindungi dan dijaga. Dipercaya, Gua Sentono merupakan salah satu petilasan Sunan Bonang. Dengan belajar banyak di lokasi ini, diharapkan nantinya mereka akan menjaga dan melindungi situs ini. Ini merupakan program kerja kami dan akan dilakukan di seluruh SD sekecamatan Kradenan, pungkasnya. Sebagai informasi, gua Sentono berlokasi di tepi Bengawan, Solo. Di lokasi ini pernah digelar event budaya Festival Sentono. Tahun lalu, Pemkap Blora melengkapi lokasi ini dengan mendirikan sejumlah bangunan penunjang. Di antaranya sebuah gasibu untuk pertemuan. Pagar pembatas antara gua dengan Bengawan juga dibangun untuk membuat pengunjung lebih nyaman. Ribuan warga menyaksikan kemarihanan pembukaan Festival Sentono yang digelar di kawasan cagar budaya gua Sentono yang berada di tepi sungai Bengawan Solo di wilayah kecamatan Kradenan. Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Rabu tanggal 18 September tahun 2019. Kirap gunungan dan pertunjukan tari gambiong masal menjadikan relung kearifan lokal yang menggeliat di wilayah setempat setelah diberangkatkan oleh jajaran Forkopimcam Kradenan dari lapangan SMP. Negeri Satu Menden menuju situs budaya Goa Sentono yang berjarak sekitar 1 km. Sepanjang jalan, penonton berjubel ingin menyaksikan sekaligus berpartisipasi memeriahkan hirap gunungan yang berisi hasil bumi dan jajanan dari sejumlah desa di Kecamatan Kradenan. Tidak hanya anak-anak orang tua juga turut serta bergotong royong menyukseskan pembukaan festival. Guna memeriahkan hirap gunungan ini. Sejumlah pertunjukan seni juga ditampilkan seperti grup drum band dari TK, SD, SMP hingga SMA NU 1 Pradenan. Begitu juga kesenian barongan yang tidak kalah serunya. Sesampainya di lokasi situs budaya Goa Santono, sembilan gunungan yang telah dikirap ludes direbut ribuan masyarakat. Dilanjutkan pertunjukan Tari Gambiong Masal yang ditampilkan oleh remaja desa di pelataran Goa Sentono, berlatar belakang lembah bengawan Solo dan keindahan matahari terbenam. Alhamdulillah bisa nonton ke Sentono sini, ini baru pertama kali ada acara seperti ini di sini. Ternyata ramai sekali meskipun tempatnya jauh dari kota kata Indra. Salah satu pengunjung dari Kecamatan Tunjungan menurutnya, masyarakat setempat guyup melestarikan dan merawat uri-uri. Jawa Keberadaan Situs Goa Santono yang konon merupakan peninggalan Sunan Bonang dan Belacak Ngilo. Dirinya berharap acara pesta rakyat seperti Festival Santono ini bisa terus dikembangkan menjadi agenda tahunan di Kecamatan Kradenan. Sementara itu, salah satu panitia penyelenggara, Andi Winata dari Komunitas Bumi Budaya Kecamatan Kradenan menyampaikan bahwa Festival Sentono ini dilaksanakan untuk memperkenalkan potensi situs budaya Goa Sentono yang kaya akan nilai-nilai sejarah kepada masyarakat luas. Festival ini merupakan acara goyong-royong warga di Kecamatan Kradenan untuk bersama-sama mengangkat potensi daya tarik wisata Goa Santono. Selama empat hari ke depan, sejumlah agenda akan dilaksanakan di sini, ucap Andi Winata pada hari pertama Rabu tanggal 18 September tahun 2019. Sebagai pembuka telah dilaksanakan kirap gunungan dan tari Gambiong massal. Disusul malam harinya ada jaglong budaya dan pelepasan sentir tradisional di Bengawan Solo. Untuk hari kedua, Kamis, tanggal 19 September tahun 2019 akan dilaksanakan Aneka Lomba Anak-Anak Tahlil Bersama, Solawatan, Kesenian Jedoran dan Ngelik. Sedangkan hari ketiga, Jumat, tanggal 20 September tahun 2019 akan dilaksanakan Tari Tradisional dari Pelajar dan Pentas Teater Kuro dari SMN 1 Kradenan sebagai hari penutup Sabtu tanggal 21 September tahun 2019 menurut Andi akan dilaksanakan senam bersama festival perahu tambangan di Bengawan Solo sewilayah Blora Bojonegoro Pertunjukan seni barongan dan pagelaran wayang kulit semalam suntuk dengan dalang kialif Alif Kriwul serta dagelan jelang. Ayo saksikan keseruannya di Kecamatan Kradenan Ayo Dolan Kradenan Ayo Dolan Blora Tegas Andi Winata Selama pelaksanaan festival Seluruh pengunjung digratiskan masuk kawasan Goa Sentono Dan disediakan foto fotobut Dolan Blora Pihak panitia tidak memungut biaya masuk Hanya mengenakan tarif parkir kendaraan saja Sedangkan pelaku UKM telah disediakan tenda untuk berjualan sehingga ekonomi masyarakat ikut tergerak. Demikian informasi yang dikutip dari berbagai sumber yang bisa kami berikan. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar kami tetap semangat membuat konten untuk Anda.